lebih dari setiap padamu mu Naik naik lagi. ya, oh, naik lagi. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Kebaikanmu Kesejaanmu Lebih dari apapun Di dunia ini Kau angkatku Di dalam Kelemahanku Hanya Kelemahanku Hanya ya, ya. kau terima kasih bukan no. no. no. no. no. aku mau nyoba kalau dinaikin satu lagi masih bisa kayaknya coba no. nah, ya satu lagi berarti 5 So so so